Kepada Inspektur Upacara hormat Senjata! Kita memiliki senjata-senjata keitarannya adalah senjata genggam atau pistol, kemudian kita punya senjata serbu, kita punya senapan renduk atau sniper, kita punya senapan mesin, dan kemudian kita punya e, senjata berat berbentuk mortir. Kelebihan dari Pindad adalah kita tidak hanya produsen senjata, tapi juga produsen munisi. data dan munisi harus sama-sama kualitasnya bagus dan ada compatibility juga di situ. Kita mengikuti beberapa kompetisi penembakan internasional, setiap tahunnya kita berturut-turut sebagai juara umum. di pada saat itu digabungkan kekuatan di senjata, kekuatan di munisi, kekuatan di penembak. Ini semua bekerja sama dengan baik menjadi satu kekuatan penuh. Tidak semua negara memiliki itu kekuatan penuh. Produk kendaraan khusus dari PT. Pindad itu seperti yang bisa kita lihat di Anoa 6x6. Selain itu, kita juga punya produk 4x4 yang kita beri nama Komodo. Kedepannya kita akan segera memproduksi medium tank yang merupakan salah satu produk terbaru dari PT. Pindad Persero. Untuk divisi kendaraan khusus sudah digunakan untuk misi-misi perdamaian PBB.